konco-konco ketemu nge, neng koncon desa Iki salman sampai prakteknya main sebulan karat gelang aku bisa titul lagi bareng-bareng enggak bisa om um, Niki sepul, nah,